Kita ada satu masalah ni tau, kita nakkan perkara dengan cepat dan pantas. Dan masalah uh, nak cepat dan pantas itu yang menyebabkan kita lupa untuk baca teks-teks yang panjang. Bila kita berada uh, di uh, social media, antara uh, adab ni ialah baca sebelum komen, mm. baca mm. sebelum register, baca sebelum tanya. <laughs> Tak tahu agaknya kita dah tak panjang-panjang, eh? ah, dah tak panjang-panjang tak baca, dah tu tiba-tiba timba soalan. Kan, <laughs> ini ada mana? Itu kan tidak ada mana? Sebab tu kalau kalau kita komunikasi asalnya diajar ialah kita dengar dulu, baru kita uh -huh. tanya, baru kita cakap. Hmm. Sekarang bila kita masuk kepada satu platform yang berbeza iaitu uh, social media ni kita perlu baca terlebih dahulu baru kita tanya baru Cik kita kan? uh, keluarkan apa-apalah komen yang kita rasa hmm. kita, kita kita kita muskil dan sebagainya lah. Cuma masalahnya hmm. sekarang ialah kita tak suka baca. Kita <laughs> suka tengok kita suka uh -huh. dengar kan, uh -huh. yeah. masalah kemahiran membaca tu tak ada Sampai kadang-kadang orang cakap lain kita salah faham Orang tak marah kita kata orang marah <laughs> Itu masalahnya lain uh -huh. So di sini bila kita uh, kekurangan dari sudut kemahiran eh, Membaca uh -huh. apa yang ada ataupun apa yang telah diletakkan oleh Macam yeah. tu tadi ada disclaimer, kita letakkan uh -huh. uh, banyak description eh, dekat situ kan yeah. Itulah yang menyebabkan kita lupa Tak dapat uh -huh. kawal emosi yang akhirnya kita marah